Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Ibu Ita Trisnawati, rekan guru Bapak Mercy Andi di SMK Pesisir Samboja Dalam dua minggu terakhiran ini, Pak Mercy telah beberapa kali memberikan pendampingan dan juga pelatihan kepada kami Dalam pembuatan media belajar dengan aplikasi Canva dan juga pembuatan e-raport Pak Mercy juga telah berkolaborasi dengan siswa-siswi SMK pesisif Samboja dalam pelaksanaan kelas meeting di sekolah. Nah, untuk pesan saya untuk beliau, jangan berhenti berkarya, teruslah berbagi dan jadilah piloting pembelajaran di sekolah kami. Demikian. Ini saja testimoni dari saya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arino Fasa Putri, Saya adalah siswi dari kelas 11 jurusan asisten keperawatan sekolah SMK Pesisir Samboja Dan saya juga adalah murid dari Bapak Mersian di SPD selaku guru penggerak di sekolah kami di sini saya akan memberikan testimoni terkait Bapak Mersi tentang cara penyampaian materi dan cara pembelajaran yang beliau terapkan di sekolah kami. Saya merasa sangat senang dan nyaman dalam melaksanakan pembelajaran yang dibimbing oleh Bapak Mersi karena beliau dapat menyampaikan materi secara uh, akurat dan mudah dipahami. Serta memberikan pembelajaran yang bermakna kepada kami terkait pelajaran bahasa Inggris yang beliau ajarkan kepada kami. Contohnya dalam pemberian tugas, beliau memberikan kebebasan kepada kami untuk berekspresi sesuai dengan minat dan gaya belajar kami dengan menugaskan kami untuk membuat karya tentang pembelajaran bahasa Inggris. Salah satu contoh tugasnya adalah saya membuat video karaoke dengan lagu yang berbahasa Inggris dan saya diberikan kebebasan untuk memilih lagu serta berekspresi sesuai yang saya inginkan di video karya tersebut. Selain itu, beliau juga membuat konten pembelajaran singkat bahasa Inggris melalui aplikasi TikTok. Selain itu, Pamersi juga memberikan warna baru di sekolah kami dengan mengadakan class meeting e dan dalam video online hasil kesepakatan dengan siswa dan pengurus OSIS SMK Pesisir Samboja. Pada kegiatan transmitting tersebut, beliau juga menyisipkan nilai edukasi tentang etika berbicara pada saat bermain game, seperti tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, atau yang biasa disebut dengan toksik. Sebagai pembelajaran bermakna di kegiatan itu, semua siswa menyambut antusias hal tersebut, dan kami sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Jadi untuk Pak Mercy, teruslah berinovasi dalam menuntun dan memimpin kami dalam pembelajaran bermakna di sekolah. Tetap semangat dan semoga Bapak bisa menjadi guru penggerak yang dapat membawa perubahan terbaik di sekolah kami. Sekian, dari testimoni dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.